Menemani santai siang kalian saat ini Bang Mimin akan memberikan informasi Menarik dan kabar terbaru Pastinya untuk warga konohas Yang selalu setia Mencintai, mendukung, men-support Lesti dan Pilar Kabar pertama, Bang Mimin akan menginfokan Bahwa bakal ada acara nih silaturahmi dan Syukuran Anniversary 7 Tahun Lesti Lovers Cirebon Wow, masalah banget ya Ini ada sebuah info yang diinfokan langsung oleh Leslie Lover Cirebon karena besok hari Minggu bakal ada acara silaturahmi dan syukuran hari Minggu 20 Februari 2022 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Lokasinya di rumah makan persahabat ya Info lebih lanjutnya hubungi Admin Lesti Love for Cirebon Atau bisa melalui DM di Instagram resmi Lesti Love for Cirebon Tetap patuhi protokol, tuh Masya Allah banget ya Tetap patuhi prokos kesehatan Mudah-mudahan acara besok berjalan dengan lancar Dan sukses Amin Kita lihat juga di kalimat info lewat caption yang dituliskan Mari kita bersilaturahmi kembali. Info lebih lanjut bisa langsung hubungi nomor yang ada di atas atau bisa langsung DM. Tuh, masya Allah, tanya ya, Alhamdulillah. Ada acara silaturahmi dan syukuran anniversary ketujuh tahun Lesti Lovers Cirebon. Kita lihat juga persahabatnya ke momen berikutnya. Ini ada sebuah unggahan spesial vitamin bahagia momen 7 bulan Bunda Lesti. Wow, allah banget ya. Cute ya. unggahan foto ini diunggah oleh akun Tommy Askar. Ada kalimat caption juga yang dituliskan di postingan ini. 7 bulanan Lesti Kejuaraan dan Rizky Bilar. Wow, allah banget ya. Akhirnya di posting juga nih. Momen tujuh bulanan Bunda Lesti dan Papa Bilar Ini sih cute banget ya Masya Allah Luar biasa Mudah-mudahan Lesti Bilar Rumah tangganya langgeng Rumah tangganya selalu bahagia Amin Kita lihat bersama ya Bunda Lesti Emang cantik banget Apalagi sekarang ini Semakin hari aura Di wajahnya semakin bersinar Komentar pun banyak sekali Diberikan oleh para sahabat Yakni dari akun Paulina Astor Mengatakan di kolom komentar Masya Allah sampai janahnya kesayangan Amin Ada juga komentar lain dari akun Instagram Diasi679 Mengatakan di kolom komentar Masya Allah cantik dan ganteng Wah sudah pastinya Lesti dan Rizky Bilar itu cantik dan sangat ganteng ya, Masya Allah Dan kita lihat juga bersama ya ke momen berikutnya, ya akan memberikan menyuguhkan vitamin bahagia di acara Kiss Award ya Tuh, ini ketika Bunda Lesti dan Papa Rizki Bilar tiba di studio Indosiar Perhatikan dan simak baik-baik persahabatan, postingan foto ini memang luar biasa, cute banget. Yang pertama, Papa Bilar itu selalu setia, menjaga, melindungi, dan selalu menjadi imam yang baik. Perhatikan ketika Bunda Lesti saat mau turun dari mobil, Papa Bilar siap-siaga untuk selalu menyambut. Masya Allah, perhatikan tangan mereka, luar biasa. Begini aja, terlihat sangat romantis, mudah-mudahan bahagia selalu, dan semakin banyak dukungan, doa yang diberikan dari orang-orang yang tulus, mencintai Lesti, dan Rizky. Billar. kita lihat juga bersahabat di postingan ini pun banyak sekali, tentunya komentar, tanggapan, dan respon yang diberikan, yakni dari akun Instagram. Endian Skor Octavia mengatakan di kolom komentar Masya Allah Papa dan Bunda Abang El Katanya tuh duh, bikin salvak banget ya Memang idola kesenangan kita Dan kita lihat juga Ada komentar lain diberikan dari akun Instagram Paulina Astor juga ikut berkomentar Keren-keren fotonya Objeknya jangan ditanya top banget tuh ya, Memang luar biasa idola kesenangan kita ini selalu membuat kita bahagia Alhamdulillah Apalagi mereka di Kiss Award memborong 8 piala penghargaan sekaligus. Kita doakan persahabat ya mudah-mudahan di SCTV Music Award, Bunda Lesti dan Papa Bilar kembali memborong piala penghargaan. Kita sebagai fans sejati hanya bisa mendoakan mensupport dan mendukung yang terbaik untuk Lesti dan Bilar. Dan di postingan ini pun sebelumnya ada kalimat caption yang dituliskan persahabat ya. Oleh akun Edo Saputra Pos kedatangan Dedek Lesti Kejorah Dan kakak Rizky Pilar Di acara Kiss World 2022 Indosia Masya Allah potretnya memang luar biasa Penampilan dari Bunda Lesti Dan Papa Pilar memang tak pernah gagal Selalu saja membuat kita